Butia, umpannya yaitu cacing kremi dengan bebatuan. Tekniknya dasaran, tidak perlu jauh, tidak perlu dalam. Langsung aja. Butia ini ikan yang cukup gampang ya teman-teman, tapi memiliki nilai jual di pasaran. Cukup air yang riak juga tidak dalam, biasanya banyak putih ya. nah dapatkan oke okay. <coughs> langsung strike